warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua pada kesempatan kali ini? Perkenalkan Di sini saya Bu Aima Turgusnah Biasa dipanggil Bu Aymah Pada kesempatan kali ini saya mengaku materi PAPB Di kelas 10 Semoga kalian dalam kondisi sehat Dan semangat dalam belajar Pada kesempatan kali ini Bu Aim ingin menyampaikan materi Yaitu Aspek akidah mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya materi ini sudah tidak asing untuk kalian semua karena sebelum ini kalian sudah pernah mendapatkan materi ini di kelas sebelumnya. Untuk itu anak-anak semua, mari kita bersama untuk belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibu akan membahas mengenai materi yang pertama pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana pengertian Asmaul Husna dan dari nantinya berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mempelajari nantinya tujuh sifat-sifat Allah yang akan kita ambil dari beberapa Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah dari 99 Asmaul Husna. Kemudian, kita akan coba berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak anak semua, kita akan memulai belajar. Yang pertama adalah dari pengertian iman kepada Allah. Tentunya, anak-anak sudah tahu apa itu iman kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala adalah... Membenarkan dengan hati Adanya Allah Dengan sifat-sifat Kesempurnaannya Dan meyakininya Serta Kita mampu untuk Mengamalkan dengan perbuatan Contohnya para anak Kita bisa mengamalkan dengan perbuatan Tidak hanya meyakini adanya Allah Dengan ucapan saja Contohnya adalah Ketika kita bisa melaksanakan sholat lima waktu kita beribadah kepada Allah sebagai bukti bahwa kita mengimani Allah dengan tertek dengan taat ini bukti kita sudah mengamalkan perbuatan bahwa kita iman kepada Allah yang kedua adalah kita bisa memahami dengan sifat-sifat zat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan Asma'ul Husna Sebagaimana kalian nantinya disebutkan dalam Quran Surat Al-Aqraf ayat 180 Anak-anak bisa Buka baca Al-Qur'annya Cari Al-Qur'an Quran Surat Al-Aqraf ayat 180 Untuk itu Kita membahas tentang Pengertian Asma'ul Husna Tidak asing Untuk telinga kalian Karena Asma'ul Husna ini adalah Pengertiannya Nama-nama yang indah Nama-nama yang bagus Nama-nama yang baik Yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada berapa anak, anak Tentunya ada 99 Akan tetapi Pada kesempatan pembelajaran Pertemuan hari ini Kita hanya akan mempelajari 7 sifat-sifat Allah Di antaranya Yang pertama adalah Al-Karim. Apa itu maknanya Al-Karim? Al-Karim itu bermakna maha mulia, maha dermawan. Kemudian al Ya, tujuh ini yang akan kita bahas Kita akan mencoba membahas Dari Tiga Yang nanti akan kita bahas Sifat-sifat Allah Beserta perilaku yang mencerminkan Sifat-sifat Allah Yang bisa kita tanamkan Dalam kehidupan sehari-hari kita Kita akan menguai Al-Qarim Maha Mulia Maha Dermawan. Apa yang kita bisa lihat Dari sifat Allah Maha Dermawan? Setidaknya, kalau kita ingin mencerminkan pilar kita dalam kehidupan sehari-hari, maka setidaknya kita harus bisa menjadi seorang yang dermawan, mau menyedekahkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang lain, untuk kepentingan kemaslahatan iman. Baik anak-anak, mudah-mudahan algaari sudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk pada penjelasan sifat Allah yang kedua yang kita pelajari, yaitu mengenai al-mu'min. Apa itu al-mu'min? Maknanya al-mu'min ini adalah maha pemberi rasa aman. Jadi di sini kalau kita coba untuk menerapkan atau mencerminkan sifat Allah ini, al-mu'min itu adalah maha pemberi rasa aman. Di mana? Pada Sifat ini Allah senantiasa memberikan ketentraman, keamanan bagi seluruh hambanya Dan senantiasa memberi kesempatan kepada hambanya untuk bisa menolong kepada sesama Untuk senantiasa peduli kepada sesama Ini adalah perilaku yang mencerminkan dari sifat Allah yaitu Al-Mu'min Kita lanjutkan yaitu sifat Allah yang ketiga Yang kita pelajari pada kesempatan kali ini Yaitu mengenai al-matin Al-matin ini maknanya adalah Maha kokoh, maha kuat di mana Allah ini adalah Tidak pernah putus asa Dan kita bisa Perilaku yang mencerminkan ini, kita tunjukkan bagaimana kita tunjukkan bahwa kita sebagai hamba Allah tidak pernah putus asa. Kita senantiasa bekerja keras, sehingga apa, sehingga sifat-sifat ini setidaknya bisa kita cerminkan dalam perilaku kita sehari-hari sebagaimana Allah memiliki sifat-sifat yang sangat indah yang sangat baik yang sebenarnya kita bisa mengamalkan semua sebagai wujud kita mengimani adanya Allah subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana anak-anak dengan sifat-sifat yang lainnya nanti kita akan ketemu pada pertemuan yang selanjutnya untuk kita bahas Yaitu sifat-sifat Allah Yang belum kita bahas Yaitu ada empat Nanti kita lanjutkan Al-Wakil, ya, al Jamin al, al Dan Al-Akhir Semoga apa yang Guaim Sampaikan ini bisa dipahami oleh Anak-anak semua Apabila ada pertanyaan Bisa anak tanya kepada Guaim Atau lewat Youtube channel ini Demikian semoga anak-anakku tetap dalam lingkungan Allah, tetap semangat belajar meskipun kita selama ini hanya belajar di rumah. Tetap semangat, sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.